Salam jumpa teman-teman, penyelesaian sebuah soal ketimbangan sebagai berikut: gambarnya adalah ada sebuah tali yang diberikan beban melalui katrol, dan bebannya ini seberat bermassa 60 kg. Kemudian, tali ini ditarik oleh gaya sebesar F sehingga membentuk sudut 30 derajat dan 60 derajat menimbulkan tegangan tali pertama dan tegangan tali kedua seperti itu saya sederhanakan menjadi seperti ini dimana masing-masing sudut kita proyeksikan kepada dua sumbu yaitu sumbu Y dan sumbu X. Di sini sudut 30 derajat dan ini sudut 60 derajat. Di sini T1, di sini T2 dan arah ke bawah adalah F. Prinsip penyelesaiannya kita menggunakan dua istilah yang disebut dengan kosami dan sin demi. Kosami ini berarti eh uh, Ekspresi kos itu adalah rasio atau perbandingan sisi yang ada di samping terhadap sisi yang ada di miring bagian bidang miring lalu ekspresi sinus ini adalah sisi yang ada di depan dibagi dengan sisi yang ada pada bagian miringnya nah seperti ini cos 30 ini Bagian sampingnya berarti T1 diproyeksikan kepada sumbu Y. Dan ini kita tulis menjadi T1 karena di samping kos 30. Lalu yang T2-nya menjadi T2 cos 60. Selanjutnya, T1 ini kita proyeksikan ke arah sumbu Y. Dan ini berarti adalah sisi depan dari sudut 30 derajat. Berarti ini dituliskan ekspresinya menjadi sin T1 sin 30 derajat. Nah, yang di depan sisi 60 derajat ini adalah sumbu X. Di depan miring berarti menjadi T2 sin 60 derajat. Syarat kestimbangan adalah Resultan gaya yang bekerja pada setiap benda Baik pada sumbu X maupun pada sumbu Y Harus mencapai 0 Resultan gaya Nah berarti resultan gaya pada arah sumbu X Supaya menjadi nol, <tuh> Yang ke kanan Ini diberi tanda positif perjanjiannya Yang arah ke kiri diberi tanda negatif. Yang arahnya ke atas, perjanjian tandanya adalah positif. Yang arah gayanya ke bawah, yang mana se searah dengan gaya F, ini diberi tanda negatif. Resultan gaya pada sumbu X berarti yang ke kanan duluan adalah T2 sin 60 derajat dikurang T1 sin 30 derajat sama dengan 0 sementara resultan gaya pada sumbu Y agar menjadi 0, yang ke atas duluan ditulis T1 cos 30 derajat ditambah T2 cos 60 derajat kenapa T2 cos 60 Pak karena T2 ini ada di bagian atas dari sumbu Y yang melewati garis putus-putus yang menjadi acuan sumbu X. Dikurang oleh F sama dengan 0. Yang berarti T1 kos 30 derajat ditambah T2 kos 60 derajat sama dengan F. Nah ini kita selesaikan menurut aturan asus, uh, substitusi. Nah kita selesaikan secara aljabar. T1 sin 30 sama dengan T2 sin 60 Gantikan nilainya Sin 60 ini adalah setengah akar 3 T1 sin 30 ini berarti nilainya setengah Karena sama-sama setengah Berarti yang tersisa adalah T2 akar 3 sama dengan T1 Ini adalah fungsi pertama Selanjutnya nanti digantikan Nama T1 ini dengan identitas dari persamaan pertama menjadi T2 akar 3 dikalikan kos 30, setengah akar 3. Ditambah T2, tetap karena dia sudah sejenis, kalikan kos 60, nilainya setengah sama dengan half. Akar 3 dikalikan akar 3 adalah akar 9, Dibagi 2 ditambah T2 Kali setengah sama dengan F Kar 9 itu berarti 3 per 2 Ditambah T2 kali setengah sama dengan F Karena penyebutnya sama Berarti ini bisa dijumlahkan menjadi 4 per 2 atau dengan kata lain F nya adalah 2 T2 Selepas kita lihat bahwa ada F itu sejajar dengan T1 cos 30 tambah T2 cos 60 jadi arahnya sama bahwa ada arah gaya yang ke sana yang dihasilkan oleh elemen ini dan arah gaya ke bawah yang W sebesar M kali G nah kita gunakan G nya di situ adalah Pendekatan 10 meter per sekon kuadrat Yang berarti W nya sama dengan 60 kg dikalikan 10 meter per sekon kuadrat Maka W nya menjadi 600 kg meter per sekon kuadrat Atau yang disingkat menjadi 600 Newton Nah dengan kata lain F itu ada sama dengan W Berdasarkan gambar ini tadi dia berada pada sejajar, jadi ada kesamaan nah, kotak-kotak titik-titik ini tadi kita sudah dapatkan namanya adalah 2T2 dari persamaan tersebut Jadi hubungannya ke sini F yang sama dengan W tadi kita substitusikan W sama dengan 2T2 dimana W nya adalah 600 newton Sama dengan 2 T2 Berarti T2 nya 2 kali berapa Yang hasilnya 600 300 Newtonnya T2 300 newton Kita substitusikan lagi ke persamaan pertama Yang ini ke persamaan pertama Dimana T1 sama dengan T2 akar 3 Gantikan T2 nya 300 akar 3 newton dari gambar tersebut, T1 30 derajat, lalu membentuk 60 derajat. Di sini, T2 ditarik oleh gaya F, di mana tali ini tadi ditimbulkan oleh gaya W atau beban. 60 kilogram berarti W nya sebesar 600 newton T1 nya diperoleh 300 akar 3 newton dan T2 nya sebesar 300 newton demikian